ya, Jadi, yo ya, yo, yo. muncul tulisannya. Nah. Apa itu? bro bro bilangan. Bisa terus hmm. ya. oh, bilangan, nah, bilangan. Itu, kalau kita pelajari, ya, dia ada yang namanya bilangan secara garis bersatu, ya. real, sama imajiner ya, nah. Real tuh berarti apa? Real Madrid nyato, ya dak. Nah, Habis itu imajiner tuh artinya apa? Hayalan. Nah, imajinasi. Imajinasi. Ya. Jadi real ini nyato, dia tuh ada dua lagi kaget dibagi. Ada yang namanya rasional dan irasional. Nah, irasional. Irasional ini kita. Contohnya, eh, irasional tuh cak bilangan akar tiga, akar tujuh. Dia, kamu ingat tiga dan tujuh ini bukan bilangan kuadrat, kan? Dia, kalau rasional, rasional itu kaget dibagi lagi, ya. Ada rasional bulat, dan yang namanya bilangan pecah. Pecahan. Nah, lalu pelajari kali, ya, kan? bilangan bulat eh. udah. Dibagi, ada tahu, positif dan negatif. Eh? Eh. eh, kalau semua nebor itu bor jalan ya? Nah, ini sebenarnya ada tengah-tengahnya netral, eh, Minil netral. Oh, ya, udah eh, positif tuh lebih positif dari enam. Contoh, satu, satu, satu, satu, satu, kan satu, satu, kuadrat satu, Nah ya, eh, itulah yang dia nama rasional tuh kalau 4, akar empat eh akar satu nah, kalau 9 tuh berapa? tiga kuadrat, ya, ya, eh, akar 9, ya, eh. nah, tapi ingat, kalau min kali min juga boleh, kan? Boleh, ya. Min, min kali min, min 1 kali min satu satu 1, 1, 1 kuadrat, ya, eh. nah, min dua Min ya. Jadi kalau akar 4 itu sebaiknya kamu tulis plus minus 2. Karena min dua kali min 2 plus 4. Plus dua kali plus 2 4 juga kan? Nah. Ya. Yeah. Namanya rasional. Jadi kalau dia bilangan di bawah tanda akar hasilnya ada bilangan bulat. Beda sih akar 3. Akar tiga ini kalau kamu cari hasilnya itu 1,73 sekian itu kan? Pakai kalkulator ya? Banyak. Tidak bisa habis akar tujuh tuh dua yeah. mendekati 2 nah beda dengan imajiner ya kalau real tadi kalau di bawah tanda akarnya lebih dari nol kalau imajiner itu di kurang dari nol di bawah tanda akarnya contoh akar min tiga akar min 7 ya ini namanya sama dengan min satu kali tiga nah atau akar 3 i itu ini akar 7 i ya nah minus satu kali tujuh inilah deh imajiner ya jadi tidak pernah ada hasil perpangkatan hasilnya neh nggak negatif ya ya kakek paling inilah jenis-jenis bilangan ya. kakek sama ada yang namanya operasinya operasi bilangan yo CSD itulah dari pertama kali belajar satu tambah satu penjumlahan kan? Tadi <Garuh> bisa dicakar satu lagi kayak. Pengurangan, eh perkalian, operasi bilangan kan Nah pembag iyo. pembagian. eh Kamu juga sudah pernah belajar kan yang namanya pangkat, perpangkatan, eh perpangkatan. Paling itulah eksponen kakek belajar. Kita dikit-dikit dulu belajarnya nih ya. habis perpangkatan kakek nyari akar kan, nah itulah kurang lebih teori di bab satu tuh tentang ini, ya. Nah, tak jauh berbeda lah, ya. Nah ini, jadi di bukunya sudah ada dapat ini? Ada, kita ada. Mbak dulu, mbak dulu, mbak dulu. Nah. dulu. Ya, buka halaman sepuluh dulu, eh. Kita buka halaman sepuluh. Halaman sepuluh. Membandingkan bilangan bulat. Nah, kaget habis membandingkan bilangan bulat ini, baru kita coba yang eh uh, operasi penjumlahan dan pengurangan. Ya, yeah, di halaman oh, eh. halaman 20. Halaman yeah. 10. halaman 10 dulu 20 10? 10 dulu, 10 dulu. Nah, ini, halaman 10. Membandingkan 10. dulu, ya. Yeah. Nah, membandingkan tuh maksudnya Yo, berlatih ini ya, yeah, membandingkan ya. Yeah, teorinya membandingkan tuh pasti kurang dari, lebih dari, ya. Yeah. Apo sama de? kurang dari. Man. Nah yow, lebih dari sama dengan. Lebih dari. Nah itulah sama jadi dengan. nomor satu ini. Dia ngomong apa bilangan positif k, eh. nah, dan bilangan bulat negatif l hmm. tersusun dari empat angka kan. Bilangan l lima angko. Nah kalau kamu misalnya dengar cerita nih, e, dapat ini soalnya langsung be empat angko terserah sebenarnya angkunya. Eh. Nah, misalnya kalau kamu nak nulis kartu 1 2 3 4 1230 4. Ini empat angko kan? Empat. Iyo, empat angko. maksudnya ado nilai ado nilai tempat ribuan, ratusan, puluhan dan satu, satuan, ya. Satuan. Tuh jadi eh makna tersiratnya ada ribuan, ratusan Puluhan, enam um, puluh sa, puluhan satu baru satuan terus. Kalau ketua, kan, kali ini lima. Ah, ya, kedengaran asli satu ratus dua puluh Ah, lima, lima angka. angka, Ini berarti ada lima nilai tempat, ya. Eh. Berarti tadi sama cak yang kalah di dia, bukan satuan puluhan, ratusan, dan ribuan, ya. Eh berarti setelah ribuan, puluhan, puluhan, puluhan, puluhan ribu, puluhan ribu, Dulu, eh. oh, puluhan ribu, misal kalau kamu nak make angkonya sama, satu dua tiga empat digo, nah berarti angko kelimonyo nah satu lima berarti, ya, eh. nah kalau yang CE ini besar k, aku, puluh. ribu. nah besar 1.234, dua ratus tiga puluh atau seribu nah. Jelas, besarlah dua belas ribu tiga ratus yang belas ribu dua belas ribu. Iya, iya, itu ya. Ini. iya, iya, iya, iya, iya, iya, ya, iya, iya, iya, Angka per angka ya. Paham. paham. Ah tuh ya. Boleh juga kalau nak pakai garis bilangan ya. Coba mana kedengaran, enggak kedengaran nang tadi suruh kali. Cuma enggak bentar Kak, foto dulu Kak nomor 1 coy. Entar besok keluar. Oh, hmm. Nomor 1 spesifikasinya. Oh, kalau difoto. Entar kak, kak. Foto Kakak masuk ke screenshot bae. Ya. Nah, masuk ke al ya Kak. Enggak usah capek-capek kamu Oh tuk -tuk. Kak. Oh iya, iya nah, iya iya baca ya, ya, ya, ya, ya, ya siap men ya, ya, siap siap iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, youtube iya, iya, iya, youtube iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, di iya, iya, ini iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, nah kalau kalau ini misalnya habis waktunya ya eh, kita ngezoom yang ini habis, kayak yo. baru ya hmm. ini kan sampai setengah dua oh iya iya buat yang baru lagi kan. yo, kayak oh kakak invite yang baru ya eh. nah kita cek hmm. dulu pak nomor 2 ya eh. nah ini bilangan a dan b bilangan positif yo. a dan b bersama-sama tersusun dari empat angka nah bagaimana langkahmu menentukan bilangan yang lebih besar jadi kalau sama-sama empat angka ini kan ada nilai tempat ribuan, ratusan, ribuan, puluhan, ya. dan Eh ribuan, ratusan, ribuan, ratusan, puluhan, puluhan satuan. satuan. Nah misal, hanya kamu nah, misalkan dengan angka berapa? Sembilan, delapan, tujuh, enam misalnya. Eh. Nah itu kan ribuan sembilan, ratusan delapan puluhannya tujuh satuan enam, nah kalau b-nya empat angko juga deh, tujuh yuk. satuan enam, nah empat angko terserah sih, hmm. misalnya dengan berapa, dengan sembilan delapan jangan jangan satuannya enam, kita misal satuan lima, karena kan a harus beda dengan b, boleh nah, ya, lima, lima eh boleh lima, apa nak? ganti tujuh angkau mm. misal, misal ke B ini 9, kalau permisalannya ini berarti besar 6 atau besar 5? besar 6 kan? jadi A nya lebih besar dari B ya nah jadi langkahnya apa? besar 6 langkahnya? ya besar 6. jadi A ah, lebih besar, besar 6. tapi kalau 6 lah dari 5 iya dong ya. ini permisalan permisalan pertama ada deh Jim, suara kau ikan kedengaran sih kedengaran kedengaran tapi agak agak patah-patah hmm, nah ngeperis kak suara nah tidak lagi misalan kedua misalnya ini yang pertama dari permisalan nah kali kata si mama ini sembilan delapan tujuh enam eh atau tujuh puluh enam tapi satuannya kita ubah sembilan delapan tujuh berapa misalnya delapan lagi ini sana nah kalau yang c ini 6 kurang dari 8 kan eh, nah, ini jadi sem instilanya permisalan ini kata yang benar kata yang salah sebenarnya terserah kita kalau permisalan tuh ya Nak kita satuannya lima apa intinya apa pokoknya nak dari nak angkonya berapa baeh ya? langkah-langkah kalau nak penentuan yang lebih besar apa lebih kecil itu tuh Mbak, hmm. itu sisir ke dari sebelah sebelah nah kita namanya sisir dari kiri ya nah kita lihat dari Paling kiri itu kalau empat angko nilai tempat yang paling besarnya ribuan dulu. Angkor ribuannya sama kan. Ratusannya sama kan. Quran baru kita lihat dari satu-satuan ya. Nah kalau misalnya ribuannya lamenda. Misalnya satu-satunya empat A-nya ya. Nah permisalan mm. apa, ya? Nah, yang B-nya dua tiga empat juga memang tapi sembilan oh ceto lah satu kurang dari sembilan ada iya kurang dari b ya nah ngerti ya Merti, ngerti ngerti oke okay, lanjut eh tiga ya. eh nah nomor tiga hmm. nih c dan d enggak lo enggak tes suaril lo si cika kadang-kadang, enggak cika wan cika aduh cika cika waduh muncullah kedengaran tapi itu cang kupan cika ya udah lagi connecting audio ya iya nah itu nih cika testing testing testing apa absen dong panggil tante cika hah kedengaran ya cika ya oke lanjut eh nah bilangan adalah bilangan bulat negatif cinta Sun dari tiga angko. Bilangan D, ya. empat angko. Sedangkan bilangan D, sun dari empat angka. Kalau tiga angko, berarti nilai tempatnya apa? Ratusan, ratusan, ada ratusan, ratusan puluhan, puluhan, sama satuan. Kalau empat angko, ada ribuan, ada ratusan, sama puluhan, satuan, sama satuan. Cepto lah ya. Kalau Adonan, kalah sih satu satuan. Tuan. Jadi, yo. jadi ininya nah, ya yeah, ribuan lebih ini biru ke ini yang membuat dia menang menjadi lebih be Lebih besar. Car. Jadi C kurang dari D. Nah itu ya yeah. mm. jawabannya. Yes, ya. oke. Okay. Nah, itu membandingkan ya. Kalau kamu Misalnya enak nak pakai cara lain boleh. Kita misal kepakai garis bilangan. Misalnya C-nya -578. Oh, ringan itu. Eh, yang D-nya -789, eh? Nah. E, oh, ini kamu tuh. Ini kalau pakai yang sebelumnya. Nah, ayo aingin Kak. Ini kalau positif, ya. Eh. Kalau positif, e. ada ratusan, puluhan, satuan. Jawabannya C dan dan D. Sementara soal kita nih ingat tadi tuh ngomong apa bulat nih ne? negatif eh bulat negatif kalau negatif kebalikan nah kalau cek hmm. kalau dia positif kan limo tujuh delapan itu tujuh puluh kalau dia eh yang empat angka berarti limo tujuh delapan limo tujuh delapan ribu delapan Sembilan, oh lima kurang dari lima ratus kurang dari lima ribu sembilan. Sembilan, benar. Kalau, kalau mulai, iya, iya, positif. Eh, nah, kalau positif, Bila, semakin banyak angkot, semakin besar. Tapi kita di soal ini bulat negatif. Eh, kalau jadi maksudnya, jadi kalau bulat negatif ini keywordnya, eh, ini kata kuncinya eh ya, soal kita nih bulat negatif Nah jadi dia harus yang namanya kebalikannya dari positif jadi 5789 itu ada di sebelah kiri ada di sebelah kirinya dari minimalmo89 min nah, Oh ya kan oleh kalau kita negatif tuh 0 min 1 Minwo min 3, semakin ke kiri angko semakin membetuk membesar sure. yeah. jadi kalau dalam negatif jadi dia yang di kiri itu lebih kecil daripada yang di kanan kanan minus lima jadinya lebih besar daripada min tujuh lima jadinya c nya hmm. lebih besar dari d nya nah hmm. itu ya yeah. Ini kalau positif jadi dia c kurang dari d. Kalau dia negatif, nah ini keywordnya ya, jebakan ini. Ya. Jadi dia lebih besar. Banyak. Eh pakai garis b. Bila. Bilangan. Ya. Nah. Paham ya? Lanjut eh, nomor 4 eh. Lanjut diketahui x, y dan bilangan z bilangan terimut x satu ratus dua ABC. A, b, nah bilangkan ini empat puluh lima b c, c D, ya. BCD. ribu berapa b c ya. nah kalau z ini sembilan puluh ribu sembilan a -B. oh ya jadi jadi nilai tempat terbesar eh ya. nah kita dapet da nilai tempat terbesarnya dulu kita lihat kalau yang x ini sama si y ini kan nilai tempat Mama terbesar terbesarnya silunan operator gangguan teknis ini Kakak nih itu dia itu jelek ini uang lima galuh sudah tolong saya operator lah ganggu ya si warnet awalnya di warnet tidak oleh nah Iyo, X, X, Y ini kan jadi nilai tempat terbesar, jadi ini kan angkau paling kirinya ini kan angkau ke-6 kan dari kanan, 6, eh. 2, 3, 4, 5, 6 6, 6, 6 ini kan nah jadi itu merupakan nilai tempat ratusan ribu Ya, kalau yang itulah, X dan Y ini ratusan ribu nilai tempat terbesarnya, kalau si Z kamu dari D ini, ya. dari kanan nih empat 345. Nah. tempat kelima itu ialah berarti puluhan ribu, puluhan ribu, 5. ya. Nah, besarlah ratusan ribu apa puluhan ribu? Ratusan ribu. Otentis X dan Y pasti lebih besar dari Z. Nah, cuman kita nah, jingok Mana nih yang paling besar? Besar lah angka 1.24. 4. 4, nah, 4 4 4 4. 4 lebih dari lebih besar dari 1. Jadi berarti x-nya itu kurang dari y atau kalau kamu biar enggak bingung bisa juga 4-nya tadi y, 1-nya tadi nilai ratusan ribu dari x. Jadi y lebih besar dari e. x, x. Nah, otomatis x dan y ini lebih besar dari Z, berarti oh. nah Z yang paling kecil, Lagi. yang paling besar y tengah-tengahnya. E. Jadi, jadi kamu kalau ketemu soal yang cek model nomor empatnya, ndak perlu nak dicari nilai ABCDE nya sudah biar ya kamu disuruh analisis nilai tempatnya. we ya, kayaknya kaget, kaget, kaget, kaget, kaget, kaget, screenshot kaget, coba ya man, lihat screen, empat, tensin, Kenshin, masuk ke aku di grup 7 SMP apa sih nama itu? SMP 20 atau dua satu itu nah. Aku juga. Itu grup tante Linda. Aku, aku juga mau. Juga mau nah, dingo kan. nah. ada nih tujuh SMP nih, munculkan screen sharingnya. Nah, ayo. Nah. 7 aku SMP dua Ya. Eh. Aku enggak mau. Aku enggak. Aku enggak. Aku enggak oh. di grup itu. Nomor empat. Aku di grup itu. Ya. Nomor empat Nah, pakai jadi saya ini, ya, metodenya Nah, ini screenshot. Jadi kan kamu kalau baca screenshot nah, tidak blur fotonya, ya. Nah. Iya. Canggih hmm. gitu. Nah. Okay, maksudnya Woi, aku bukan aku bukan admin, Pau. Siapa admin, yo? Eh, uh, Kak izin. Nah, nah Kak Izan aku izin. Iya, eh, aku tuk -tuk. udah kasih nomor kaisan, no. Jadi, ke isan Jadi kasih Kensin admin juga, tuh ya? Eh. Mana nih? Ah, oh, Kensin, Kensinnya Ken beradmin ke? Kens Kensin Geisan, yang 145 empat ah. ya ya Yo ya. Nah, admin ke, masuk ke aku, aku nanya eh. kok? Nah. Nah. Rah Lil Pau. Ya, itu itu contohnya, kayak kirim ulang ya dari nomor satu. Ya sudah Lil enggak ah. gambarnya okay, okay. iya kaget, sabar ya, sabar baru sabar. masuk tahu tahu nah nah itu kan azik ini nih nah, guru tercanggih in the world oh scan in the world, in the world. Right. tuh kalah kalah SMP PM ada Oh, pasti, mestinya kepala sekolah tuh berguru sama Tante Linda. Nah, Tante Linda, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, Karim. Ya, sekolah <tuk bos> <tuk> cek kan. Lanjut nomor ketua kelas. Nah. nah. Pak kalin Pak Karin. Muncul kan Pak di, di webcam? do, Itu nomor 4 tadi kan. Nah, nomor 4. nah Kita lanjut nomor 5. Yo. Okay, Diketahui ya. bilangan bulan positif K dan n. Mati banyak ini. Sih, kok ini k sampai l nih a sampai yo inilah ada aas b c d e f g h enam. Enam ini kan dari satu. Kak banyak nih, pak? Kak, kak, banyak nih, kak. Screenshotnya. Iya. Oh. Itu ada cara lainnya. Iya, enggak, itu tuh alil alel tuh kan tadi enggak masuk kan? Ada tuh double dari. Apus yang awal awalnya kak. Oh iyo iyo nggak gampang lah itu delete delete message ya. Iya, ya. Nomor tiga nomor tiga ada dua cara kah? Okay? Yo dia tuh, dak nomor tiga tuh tadi kan kakak tuh ngirim ke yang pertama tuh kalau positif. Oh. Yo, kak, kakak terang ke dulu yang positif. Yo. Biar kamu tuh. Nanya, tahu. Yo, yang yang yang bulat warna merah tuh positif, yang biru tuh negatif kah? Okay? Yo yang yang biru yang biru untuk negatif. Ya. Hmm, oke oke. Ah, enggak, bintang iya lo, Kak. Oke, okay. ge ini ya. Kalau kalau ta bingung tanya, kayak interaktif gitu ya. Nah. Ya ya ya ya. ya. lanjut nomor 5. Ya, nomor 5, ya. Screen sharing ya mm -hmm. Nah. Ini jadi nomor 5, ini bilangan K sama L ni. Dion kan dari a b c d e f g h, ini kan 6 satuan, eh? puluhan ribu, ratusan ribuan, puluhan ribu ratusan ya. ribu e, juta ya, eh? juta puluhan juta ratusan juta ya, eh? nah jadi hmm. nilai tempat terbesarnya ratusan ju, tak. Nah, tak. ratusan juta ya, eh? nah apa itu jadi, dia ngomong, "Setiap huruf mewakili suatu angka, mana yang lebih lebih kecil?" Nah, jadi kalau kita jingok, ya mm. A sampai ke A sampai ke A. ya. jadi ini dia pasti yang namanya seni, senilai yang lain. Kan? Nah, permasalahan kita... Gitu, Yeah, yang jadi yang jadi harus analisis yang enggak kepijok ini nah. Nah. Kita belum tahu. Ayo. H6 dengan 45 nih apo dio ya? Kalau satuan 6 6 itu cetok lebih besar dari 5. Cuman satuan tuh pasti luntur, pasti di kalah ke sama yang namanya nilai tempat 10 10. Ya. Jadi yang perlu dianalisis itu nilai puluhannya ini, H dengan empat ini tandonya apa, kurang dari, sama dengan, atau lebih dari lebih dari H ini kan gak tahu berapa kan iya nah, uh. tahu, ya? mana kok cari tau ya? nah ini tidak perlu dicari, tapi kita <tuh> e, menganalisisnya harus kita uraikan, misal misal H itu H itu taroklah limo, limo kan lebih besar dari empat ya kan? iya kalau dia pakai limo, atau misalnya H angko lain lah, pokoknya H lebih besar dari empat, maka dia pasti seluruh angko kain menjadi lebih besar dari angko bilangan L ya yeah? oh jadi hanya itu harus lebih besar dari yang L4 itu kak iya Ya, yeah, jadi uh. cuman ngejingok nilai puluhannya. Ya. Yeah. Mm. Kalau dia lebih besar, dia pasti nilai K itu seluruhnya lebih besar dari L. Tapi hati-hati, yeah. kalau misalnya hanya pakai 4 dulu. Nah, kalau hanya pakai empat, berarti kita lihat lihat satuannya. Satuannya tadi angka berapa, Beh? Nah. Satuannya kasih warna ungu untuk satuannya enam dan Oh. Hmm. Nah satuannya tuh enam dan lima Besar enam apa limo? Besar enam dan limo. Udah tkb tahu kak. Kalau enam, <laughs> nah, kalau enam lebih besar dari lima untuk h sama-sama empat tadi kan, berarti kak ya. lebih besar dari l. l. Yeah, nah, tapi kalau misalnya H itu kurang dari angka 4 tadi, yeah, ya. Kiamat sudah. Kalau hanya 2 oke, okay, nah, ya. Yeah, dia pasti kakek justru K-nya kurang dari L. L. Nah, itu, ya. Yeah. Jadi sebenarnya ini bukan mencari jawaban, tapi kalau tapi Lebih... memaparkan kita papar ke alasan ngapokannya lebih besar dari L karena kalau lebih besar dari L itu yola ini tadi kan nah dia eh, bisa hanya sama dengan empat atau hanya lebih dari 4, nah kalau kamu nak lebih simpel kalau kamu nak lebih simpel saya jadi ini jadinya dua pernyataan ini bisa kita tulis ya namanya tuh H lebih besar sama dengan empat, ya sudah pernah kan belajar tandok lebih dari sama dengan kurang dari oh sudah sudah kecil, sudah sudah sudah, iya. sudah sudah sudah empatnya tuh di di ambil, ya nah itu ya nomor lima ya nah. paham lah ya paham paham nah. nih kalau nak lebih paham tuh Sambil nonton, sambil di uh, yes. smart Eh, gak mau? Eh, nah, selanjutnya, oh, oh. Oh, ini operasi penjumlahan. Tadi kan sedang ngebanding-banding ke kan? Nah, penjumlahan uh. halaman 20 puluh sampai dua Nah, coba buka halaman dua puluh sampai dua puluh satu. Nah, ini nomor satunya. Uh, uh eh ini sampai sebelas ya, oh tipis sih. kalau kamu udah belum ada hard copynya, buku yang lagi di print dicetak download yang dari link kakak kasih itu. Oh iya. <laughs> Atau print yang soal kakak ini jadi juga tidak oh, payah lagi. Iya. Kamu. Nah ini. Cari yang simple ya Ayo penjumlahan lebih dekat dengan berapa nih? Aja SD lah ini ngulangin pelajaran SD. Ya. Hmm. Nomor 192, kita lihat puluhannya 9 eh? Oh, tahu Kak, 700 tambah 200, B, B, nah, 700, jadi ya. Kalau 200, yeah. puluhannya nol kan disini. Nah. Mm. tak lebih kecil dah, Kak. Jadi, dia sudah naik. Ya, yeah, puluhannya itu kan. Mm. Nah. Oke, nomor 9, Kak. Nah. Nomor 9 nih Eh, nomor, Ntar, nomor apa 4. Netik -netik ini di buku saja, pakai pensil B disusun menjadi tadi yang tadi, satu tadi b ya. nah 700 iya, dua dua ya. nah dua nih mm. 9, dua dan dua empat dan 5. akan disusun menjadi dua bilangan berbeda bilangan pertama disusun ke empat angka dari yang terbesar kalau yang terbesar berarti dari angka seribu 5, lima hmm? empat sama dua dua oh iya iya wow. tahu dua jadi paling kecil. 9, 9, 9. Kalau bilangan kedua disusun dari angka dengan susunan A dari angka terkecil ke angka terbesar. Jadi balik ke B. dua empat lima sembilan. Dua empat lima sembilan. Nah, Berarti. jadi. Tiga. Apa? Selisih. Kurangi. Kurangi. Dua belas sembilan tujuh tiga tiga. Gue kurang lima, 8 kan? empat, nol, sembilan, kurang dua, tujuh. Jadi tujuh ribu. ya? Oke, nah, izilah ada. Oh, izilah, nomor Nama nurnya saya ini sudah, eh, ya. Pak Abdul. Nah, kau punya hutang ke Pak Boas, Salosa tujuh eh, terpaksa meminjam lagi, Pak. Wawas dua ratus ribu, eh, gambarkan permasalahan dalam garis bilangan. Yuk, berarti tujuh ribu utang tuh duit, duit, duit Kak. KGDSS lagi, Kak. Eh, oh iya, yang nomor dua tadi belum eh? ya? Ya, satu, ah, nomor satu ya? Oh, dua, ya, dua, dua, dua, satu, satu, satu satu, udah usah kok mudah kali gak iya nah, eh. pasti inget lah bisa lah ini, nah nomor 2 ini bisa tadi bisa lah nah, yo, nomor 2 cuma kurang ke doang nah nomor 2 iya kaget kalau misalnya abis baca screenshot masih bingung tonton ulang videonya ya eh, di youtube youtube, oh, komosik terus biar kak Ichan dapet monetisasi dari youtube mantul perlu sik misalnya ada <laughs> dapat monetisasi, ada iklan jangan di skip oh, biar Kak dapat duit. Uy. Nah, ini utang dalam garis bilangan. Utang ini kan bukan duit itu ya, dak? Nah. Mm. Utang tuh berarti utang di bawah mati. Neg negatif negatif kan duit itu tuh, ya. Jadi misalnya ini angka 0, kalau bilangan negatif pasti di sebelah kiri. Sebelah kiri ya, nah, jadi buta 700.000 ribu eh pak bos. iya betul, dia jadi bergeser lagi olehnya kan leleh. oh tinggal gambar kedua tangnya tuh berarti nambah lagi ke kiri dia jadi 900 900.000 ya. makin ke kiri. eh, oh, ya. yo jadi meminjam Uang lagi, berarti bernilai nega, nega. Siapa yang negatifnya? Dua ribu ini, ya. Yeah. Nah, jadi kalau gambaran garis bilangan tuh yang penting ada angko, ada garis, ang titik angkonya itu. Dua ribu, kan? Nah, sama tanda panahnya ini. Kalau dia makin ke kiri, tandanya panahnya ke kiri, yoleh utang tadi, kan? nah kalau oh. yang berapa utang seluruhnya berarti min tujuh nah kita bikin Tidak jalan jalan bersusun lah ya ya tujuh ribu kurang dua ribu nah kurang lebih inilah beda kalimat antara garis bilangan yang a ya kalau yang b itu nak nanya jumlah ya hitung biasa. sobek ya nah nih. ya jawabannya ya, tuh gambar ya yo jadi kalau digambar, gambar Itulah memang sebenarnya pada dasarnya angkonyo baik kan. Uh, nah dapat angkot. Lanjut. Aman nih. Nah guru-guru uh, guru, guru, guru ter, in the Ah nomor 2. Seorang turis di selat Sunda melihat seekor ikan lumba-lumba meloncat empat meter ke di atas. Di uh. Aku. bernilai apa? Posi. Positif. Nah, positif. Positif. Positif. Kemudian kemudian ikan bermeloncor kembali lancar. ke laut menyelam sampai lima sembilan meter di bawah permukaan laut berarti. Jadi ya, positif sembilan meter lagi. Ngapoh? Negatif listrik Negatif. Kak, kok dia tahu kak itu kak sembilan meter di bawah permukaan laut kak? <laughs> ah ini ilustrasi sonar itu kali ya. <laughs> ilustrasi. Iya itu bukan manusia robot kali. Nah, itulah. Sangat kalau gacamatanya ada kan pengukuran Belum meloncat sampai menyelam lagi. Nah, tadi patokan nol di tengah-tengah. Kalau positif di kanan 0, positif 4. Positif. Nah. Hmm. Ya. Yeah. Dia dari posisi okay. ceritanya tadi kan, titik awal dia habis itu pacak tahu dia. Posisi akhirnya min -9 dari soal tadi kan kecil Cibrol. nah nih eh, ya. positif 4 nah. ke, turun lagi ke positif 9 Yo, dia jadi kembali ke laut menyelam sampai 9 meter, sampai ini berarti dia titik akhirnya kan nah hati-hati oh, tadi terjebak Alil tadi kan, Alil ngomong 4 kurang 9 Alil hey, no boleh. Terus, lanjut kok. Ini 4, dikurang min 9. Yeah? Jadi, uh. 4, 9. Okay? Jadi, 13 meter. Yeah? Screenshot lagi. Kalau? 13 meter apa? Apa? 13 meter apa? 13 meter. 13 ya? meter. Positif. Tidak. Ya? Oh. Bukannya 13 meter di bawah tuh di atas kak? Tiga nih. Nah kalau dia selisih, selisih ini selalu positif. Oh. Selalu positif. Jadi ini, dia dia kalau namanya seliti selisih itu Zin kadang nggak tahu uang tuh mm. titik awalnya tuh di bawah di atas. Tapi iya. selisih itu cuman ngambil angkonya baik. Jadi dia 13 belas oh. meter ini bukan bukanlah Uh, apa karena di atas permukaan laut atau di bawah permukaan laut, bisa di mana, Pak? Misalnya, misalnya iya, ini permukaan laut. ini permukaan laut hmm. ya? Iya. kakak kasih skenario hmm. ya? Kalau yang soal kita ini permukaan laut ini di atasnya, ini di bawahnya kan? Nah, iya, iya, pastilah itu Kak. Kalau soal <laughs> itu empat, empat di pucuk awalnya kan? Heeh, mm. habis itu sembilan meter di bawah kan? Nah, itulah ya. jadi 6 4 dikurang minus 9, 13. Uh, iya, iya, tau-tau, Pak. Tau, ba. Bisa, Pak, ya, Dia tuh kaya ya, soal lain, soal lain ini. Dia ada ketinggian 4 dan ketinggian 5, sama-sama di atas. Hmm. Nah, kalau Cainya, otomatis selisihnya 5 kurang 4. Kurang 4. Nah, oleh dia sama-sama di pocuk. Nah, tapi bisa, Pak, ada soal lain Caini, Zineh. Sikoknya 9. Sikoknya di hmm. di 6 meter di bawah permukaan laut. Nah. Kita disuruh ngitung selisih 6 sama 9. Berarti, Min 6 dikurang sama 9. Min. Jadi, Min 6 plus 9 berarti sama dengan 3. Selisihnya. 5. Nah, jadi Kenzin oh. selisih itu Zin selalu positif. Jadi, kita cuma... A, beda angkobeh, bot dia nak posisinya, boleh sama-sama di atas, boleh sama-sama di bawah, ya. Eh. boleh juga. Jadi tidak menentu, kak? Tidak eh. menentu, selisih itu. Ya yeah. nah. ini ini ini simulasi kasus lain, ah itu, ya eh. Nah kakak. Ibuul pertanyaan. Kak, kakak kak, nak jelasi yang tadi ujialil, empat kurang 9 alil tadi kan? Salah total berarti nah ini ini kalau 4 kurang sembilan minimal kan itu hitungan ya? tadi ya ini kalau soalnya ini lele ngomong 4 kurang sembilan sama dengan minimal dia titik awalnya cak soal kita memang titik awal hmm? 4 meter di atas permukaan laut yo DPL lah ang, ang, singkat be permukaan laut di atas permukaan laut nih ya? nah D DPL, DPL eh? nah. PL. Kalau di bawah permukaan laut DBL ya kita singkat, eh? Ya. Nah, dia 4 meter di atas permukaan laut awalnya. Terus dia ngomong lalu turun. Nah, kalau dia ngomong turun 9 meter ke bawah. Nah, ini benar. Yang jalan Ca'alil. 4 kurang sembilan sama dengan minus li. Minus li ini ialah titik akhir, ya? Titik akhir 5 meter di bawah permukaan laut. Oh, permukaan laut. Nah itu ya. Yeah. Jadi ini dugaan dugaan tadi ya. Yeah. Jadi jadi kita harus baca baca teliti ya yeah. soalnya tuh. Oleh menentukan ini tanda positif ne? Negatif. negatif. Paham ya? Eh? Jadi selalu ini selalu. Amin, Insya Allah. Eh ya, ada siapa mas sekarang? Ah baru yang tadilah. Yuk, ada siapa lagi, Paulin? Siapa lagi lah ya, kita? Ya. Nah, ini ini menghitung dari satu sampai sembilan puluh sembilan, tapi bilangan ganjil, guys. Nah, ada pernah ini SD dulu, ya? belajar yang kayak unik. Ah. Ada, nyampak. Jadi, oh itu suara bor Oh, dia Babit batu le lubangnya. Kamu lah belajar huh? belum? Belajar apa? Deret. Ini rumus cepat. Deret. Belum enggak? tahu. Jadi, jangan ke jangan ke belajar apa belum? Tahu deret itu belum lagi tahu. Pokoknya Deret tuh angkonyo berderet. nah itu. be. aku tadi oh. angko berderet. ada di sini nih. Ya, kan, dari satu tiga 5, lima tujuh sembilan, sebenarnya dilanjutin eh. ya. Ini kan loncat deretnya, nambah dua, nambah dua kan. Hmm. Deret, wow. ini ada 7 ke sembilan dua kan. Jadi setelah, oh, tibu, tibu. 11, 13, Iyo dan seterusnya sampai sembilan lima sembilan tujuh sembilan puluh namun angko berderet nah ada tahu angko, -angko? Hmm. kalau di sini angko yang berderet nah waktu, kan, angko itu tuh ganjil dia naiknya tiap oh ya enggak naik dua, yeah. dua kan nah jadi Jackson Kak Ica dengeran dah hancur tem, le nggak ke Kak Ica nggak dengeran, yo Jackson ngapain itu tadi, ngapain itu tadi, yang tadi, itu loh bocor Oh, oca oh, dan ikan kalau di sini nih. Ay, dem, itu. ini Suara suara jelas Jelas. suara, suara ah, kadang hilang. Baru jelas, baru jelas, baru jelas. Baru jelas. Baru jelas. Nah, ini daerah, daerah tadi ya. Jadi oh. tunis, Wow awal. Suku awal. 99 ini. Suku terakhir. Hilang kan suara Hilang, Kak. Suara kakak. Cek, cek. Nah, ada lagi. Kedengeran, ya? Pakai headset, Baru kedengeran. Coba, coba. Kakak. Oke, Biar kedengeran. kak Oh ya Spekter dulu sih dulu. Cek Ngeran. Ngeran. baru kedengeran. Nah, jelas baru bagus kok. Cek. Jelas eh. nah. Yoi. Tekson. Yo, ya. yo iye, texson. Iya, jelas tekan. Iya, iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, Satu suku awal. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. suku iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, ini, ini, kamu kenal ya? Eh? Apa? perkenalan Bapak ya? Awal tuh U 1 namanya. Atau A. Jadi deret dari, dari suku pertama ini, suku pertamunya satu, suku terakhirnya sembilan puluh Nah dia ada beda dari satu ke tiga, bedanya dua. Tiga ke lima, bedanya dua, kan? dan seterusnya. Jadi itulah beda namanya. Kick Cekson. beda tadi. UN tadi suku ter suku ter eh. U1 wow. itu suku pertama. Nah. pertama eh. nah, kita kalau nak ngitung galo-galo ini nak nanya SN. As nah, ini S itu ngapain S itu bahasa Inggris dari sum itu belajar gak Microsoft. Excel? Di Excel kan pernah belajar lah. Oh nah iya enggak tahu Kak yang itu tebak. Total. Eh. Nah, itu kalau di Microsoft Excel tuh jumlah total satu kolom biasanya tuh kan. Nah, jadi jadi kita nak eh seluruh suku itu ada rumus. Okay. Nah, Mus dalam deret aritmatika itu ialah n sama dengan n per dua dikali satu tambah UN. Nah, ini, ini kamu perkenalan eh. Ini memang gak, belum pernah dipelajari di SD. Dan kakak juga dulu belajar kelas 3 SMP. Aneh juga, kamu kelas satu lah belajar canggih ini Ya, eh, Kenalan dulu ya, eh. kenalan dulu. Yeah. Jadi kita di soal ini kalau u1 ada dari soal tuh u1-nya satu, un-nya dari soal berapa tuh? N sembilan puluh sembilan suku terakhir. n nya belum ada, eh? Nah, yeah. itu iyalah namanya banyak suku. Jadi kamu hitung kalau misal deret dari satu tiga lima tujuh sembilan. Sampai angko terakhir 99 ini, ada berapa angko sebenarnya tuh Bilangan ganjilnya nih. Dari 1 sampai 99. Misalnya, kakak, hitung yang kecil, be. Kalau dio 3 angko pertama, suku pertamanya 1. Itu U1. N-nya sama dengan 1. Suku kedua, U2 sama dengan 3. N-nya berarti sama dengan 2. Oke? Okay?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 99 kurang ke dulu dengan 1. 99 kurang 1, 98. Ya. 98 itu hasil dua kali berapa? Nah, ini jadi kita bagi ke dulu, baik Sebelum mengali kedua 2. 98 bagi 2, 49. Ya. 49 sembilan